Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa Televisi? Saat ini saya sedang berada di gedung rektorat Kampus A Raden Fatah, Palembang Tepatnya pada Kamis 6 April 2023 Akan diselenggarakannya keberangkatan Safari Ramadan 1444 Hijriah Yang diadakan oleh UKMK LPTK ND Raden Fatah, Palembang Yang akan diselenggarakan di Desa Pangpul Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih. Berikut liputannya. Kamis 6 April 2023 bertepatan di lapangan Gedung Rektorat Kampus A Raden Fatah, Palembang sebagai titik kumpul keberangkatan tim Safari Ramadan UKMK LPT UIN Winraden Fatah, Palembang. Kegiatan Safari Ramadan ini dilaksanakan selama 7 hari di dalam satu daerah yang ada di Prabu Mulih yaitu Desa Pangkul Kecamatan Cambai dan diikuti langsung oleh anggota LPTq Andi Raden Fatah, Palembang. Syah Putra, selaku ketua umum Andi berharap kegiatan safari dakwa ini bisa berlangsung secara tertib dan mampu menjaga nama baik Uwin Raden Fatah, Palembang, serta memberikan citra yang baik kepada masyarakat. M. Afif Akbar, selaku Ketua Pelaksana, mengatakan bahwa safari Ramadan ini diisi dengan berbagai macam kegiatan seperti belajar tilawah dan kegiatan keagamaan lainnya. Baiknya, apa tanggapan terhadap dilaksanakannya kegiatan safari Ramadan Ya, safari Ramadan pada kali ini merupakan kegiatan tahunan dari lembaga pengembangan tilawah, Quran dan dakwah, bahkan ini termasuk kegiatan yang wajib. Kami laksanakan itu di tiap tahunnya itu beda-beda kabupaten. di Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk bisa uh, Safari Ramadan di Desa Pangkul, kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli. Uh, di sini merupakan kegiatan dakwah dari lembaga pengumuman siluatil Quran dan dakwah karena selama ini mungkin kami hanya berdakwah di tingkat uh, mahasiswa dan juga di tingkat kampus. Maka uh, di Safari Ramadan ini kami uh, mengadakan suatu kegiatan untuk bisa berdakwah di luar kampus yakni di tengah masyarakat. Itu kami e, sangat e, termotivasi untuk bisa berdakwah di tempat tersebut karena di Desa Pangkul itu mungkin e, masyarakatnya belum mengenal yang namanya e, dakwah secara langsung melalui kiai-kiai ataupun e, dari instansi tersebut. Maka kami sebagai wadah dakwah atau wadah dari Lembaga Pengembaraan Tilawatil Quran dan Dakwah walaupun statusnya sebagai UKMK tapi kami alhamdulillah setelah kami uh, uh, sosialisasi ke sana kami alhamdulillah diterima di Desa Panggul tersebut untuk kegiatan dakwah ini. Baiklah. Terus apa manfaat yang Kakak harapkan dari berlangsungnya kegiatan Safari Ramadan kali ini? Ya, yang kami harapkan di sini kami tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar berdakwah, tapi di sini juga kami uh, harapan kami juga bisa belajar yakni bagaimana kita bisa belajar di tengah masyarakat untuk bisa uh, dakwah kami sampai kepada masyarakat tersebut khususnya di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabu Muli. karena mungkin di sini dari segi pemudanya yang mungkin uh, belum mengenal uh, belum ataupun belum tersosialisasikan perihal dakwah ataupun perihal instansi-instansi kampus maka di sini kami tidak hanya mensosialisasikan daripada tentang dakwah dan e, tilawatil Quran saja namun di sini kami juga mensosialisasikan bahwasannya di UIN pada Palembang, baik jurusan maupun fakultas e, ataupun jalur-jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat di sana bahwasanya e, kuliah di UIN itu juga asik. Jadi itu harapan kami dan juga eh, semoga di sini dakwah kami bisa tersampaikan juga kepada khususnya masyarakat Pangkul khususnya di remaja yang mungkin menjadi target utama dakwah kami agar bisa tersampaikan melalui dakwah lisan ataupun secara tindakan baik kegiatan Safari Ramadan kali ini dilakukan dalam waktu berapa lama serta diisi dengan kegiatan apa saja Baik untuk kegiatan Safari Ramadan dari UKM KLP Tikiran d 2023 ini akan diisi selama 7 hari dimulai dari tanggal 6 sampai tanggal 12 April. Dan untuk kegiatan yang akan kita isi, yang jelas pertama itu kita mengedepankan kegiatan keagamaan, dimulai dari kegiatan mengaji, berdakwah, dan mungkin di kesenian yaitu latihan hadro dan juga sebagainya. Ya lanjut, Pertanyaan keluar. Dari kegiatan Ramadan kali ini, apa sih tujuan dan juga harapan tujuan dari Safari Ramadan, dari UKMK PT Ki Dande 2003 ini yang pertama kami di sini ingin berdakwah berdakwah hingga ke tempat memang eh, minim akan keislamannya dimana kami sudah survei di sana dari pihak kami panitia pelaksana layak untuk mendapat eh, asupan dakwah dari kami selaku UKMK Islam di Winrad Batam Palembang. Harapan yang kami inginkan di sini, yang jelas, dan tentu saja bisa berjalan lancar hingga kami bisa pulang kembali di sini dan semoga apa yang kami lakukan di sini e, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Demikian liputan pada hari ini saya Deva Radila Ananda selaku reporter dan kru yang bertugas melaporkan untuk Raffa Alfian.